Emas bullish, apakah akan melanjut? Harga emas US dikembali melakukan penetrasi ke atas sehingga membuat bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1901.81, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1889.82. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.